Baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian Salatin di Bambi Minaka menyuguhkan kabar bahagia dari idola kita Di kabar pertama persahabat sahabat ya kita awal dengan postingannya Bu Fir Ada sebuah pertanyaan sebelumnya persahabat ya Bu Fir bikin orang penasaran kejutan bulan satu jadi Bu Fir Tuh pertanyaan ya untuk kejutan di bulan satu. Bu Fir menjawab insya Allah ditunggu Wow ini tentunya membuat kita semakin penasaran Kejutan apa yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Mudah-mudahan ada kejutan baik, kejutan bahagia yang kita dapatkan Berikutnya juga bersahabat yang masih dipalsingannya Bu Fir Kembali ada pertanyaan Kalau yang kejutan bulan 12 jadi nggak Bu Fir? Insya Allah kata Bu Fir tuh Wow ternyata bulan 12 ini juga bakal ada kejutan yang akan diberikan oleh Lesti dan Bilar Apapun itu, doakan yang terbaik mudah-mudahan yang dilakukan oleh idola kesayangan, kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin. Dan berikutnya, kita simak juga, persahabat, di postingan Bilar edit. Ternyata, Papa B semalam, main sepak bola, itu naik motor ke lapangannya. Wow, ini keren banget, persahabat, ya. Motoran dan bawa Big sendiri. Sekarang mandiri banget, ya, Papa B. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia terus, kita yakin bahwa idola kesayangan kita akan bangkit kembali dan Lesnar Entertainment pun akan kembali bangkit dengan semangat dan wajah yang baru pastinya doakan sayang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Kemudian para sahabat disimak juga di unggahan Bagas Baru saja Bagas mengunggah tentunya foto Klub sepak bola Golden Warriors Ada Papa Bee disana Masya Allah makin berkarisma banget ya Papa Bilar Makin fresh dan pastinya makin cute Ini luar biasa Mudah-mudahan tim sepak bolanya Papa B selalu menang Dan mudah-mudahan selalu kompak terus ya Untuk tim Golden Warriors Amin Dan selanjutnya juga kita lihat para sahabat, ada postingan dari aku nabang skor L Ini perhatikan Dapat penghargaan itu bukti Kalau karyanya banyak yang support Banyak yang cinta Suka kalau iri Panas itu masalah di diri lo Kejora tetap akan bersinar Tuh persahabat Khususnya untuk para netizen yang selalu iri Yang selalu nyinyir kepada Lesti dan Bilar Mengenai penghargaan itu bukti kalau karya Bunda Lesti banyak yang support, banyak yang cinta dan suka. Kalau iri panas, itu masalah di diri lo, tuh netizen. Kita yakin bahwa Bunda Lesti memang banyak dukungan, banyak support yang diberikan karena kualitas. Dari Bunda Lesti, bukan kaleng-kaleng ya. Bunda Lesti emang multi talent banget Karya-karyanya pun Masya Allah luar biasa Diminati oleh semua orang Ini keren banget Kemudian juga persahabat ya, Mengenai rating acara Indonesian Music Award 2022 Perhatikan para sahabat ya Di unggahan Indotv Trends Digelar meriah dan bertabur bintang Begini performa Indonesia Music Award 2022 r -CTI. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan Indonesia Music Award 2022 Merupakan hasil kerjasama sama cti dengan Langit Musik 13 penghargaan dibagikan untuk insan musik tanah air Tayang pada kemarin malam di RCTI indonesian music world 2022 meraup rating 1,2 dan share 9,7 persen top 15 siapa nih yang kemarin nonton ima 2022? komen di bawah wow, warah sahabat ya alhamdulillah acara indonesian music world 2022 tentunya masuk rating 15 tentunya tetap support dan dukung terus ya Acara yang ada Bunda Lestinya kita yakin, Bunda L pasti banyak dukungan dan support yang diberikan. Dan pasti kita juga masih menunggu cirukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Hari ini jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya.